Selawasi agama itu gue akan beda dengan ilmu. Gue ingin ilmu nang ngentil dulu. Samaan gak kepengen nopo celokod dunia akhirat. Mereko jual sampai ilmu itu gugat agama. Yura oleh agama itu gugat ilmu karena dari dulu agama ini kaumia kirim, kaumia tafakkar. Jadi misalnya gak inginnya, oh manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Oh seorang modern gak percaya, sing mari emosiku darah tinggi karena kaki anwangan daging mangan uyah Sing mari emosi uradi duit itu kan sepakat kan <laughs> Nah, agama itu butuh nama itu, uang gampang emosi, itu mesti terprovokasi, setan, segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif, ya sudah kita namai setan. kowe karena so ahli ilmu medis darah nyawa itu karena darah tinggi, itu karena suhu badannya enggak seimbang, saunimunimulah. -unim Semestinya menurut saya roh